main mano apa Abu deh. Tuh, ayo, nanti kalah kawan. Nah, macam terus ada iya, nanti mau kalah mar Mana nang Nah, dikim lagi lah, soto apa yo Ya eh, ngeneng geng. tak nangen neng, dikim, nanti Aku lakukan, mana nampet malu. Oh, seno. Ada belum jam? Iya, belum. Masak aku lakukan main jam malu. Oh, apa bun? Hari main jam. Oh sih, tadi kalau aku main main Mah gus, gus. Wah, gus, reban aja Di mana leus? Bohong, burung leh. Uh, mapan dia masih. Map. Cuba kahdo, ikut kahdo. Belah, tengah an. Oh, Tengah buru, Mapan Rose? Wah, dari maapan. Dia dimas, Wah, jauh. Ia tak ada jauh. Wah, oh, mak gunteng macam Rose. Gunteng, melekit gini, nak berempat, Rose. Wah, nak belas? Wah, oh, mak larang, Rose. Ia mau Eh, larang, Rose. Ji mau deh, lah. Celarangan mau deh, tas. Yang cuma, hari PTAT berdiri. Wah. Ira jadi, bapak jadi, bapak jadi, bapak jadi, bapak uh bapak jadi, bapak jadi, bapak jadi, bapak jadi, bapak man buat lebonku ada ya Oh, khusyuk! Ya. Hmm. Oh, oh. Eh, dia ada. Kau orang boleh kalau Boleh kau Eh, maju ada apa dia? Apa apa? Dia ada. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, dia eh, Melen oh, larang, larang, larang, Modor, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, larang eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Oh kiji ai hey. orang coba wow, so nah, kan. Kan, kan, kan ya ya orang marah yeah sapolo lah ya ya ya orang orang lah sapolo tapi ya Iki punya luang us. Ndak dinalah. Luang, siapa luang? Ati nah, ndak pengen ngoboh kok. Waduh, klembong luang, Yus. Kira nyaman jhur. Tos kusre lah. Mari pesen ngoding kok. Gitu. Dipesi. Wede-wede lah. Bos, wede-wede. Wede dupak jam nak direcoloh. Bagus ya jhur kemarin. Ya tos ndak. Iya. Ta wede Makan Eh, de jos. Oh, de jos. Emang. Ben ben melek 15 sekanye. Ya brum legan ni ha oh. mayu lawos ben ben kancau iko oh kan ca ba ya ben mon kancau iko rupo lawos ndaklah hmm. apalah de orang puro melih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 iya uh, mayu lah eh beli boba yo. Yo, yo, nyaman eh. kan nyaman beli boba beli nah, ya. si no, le e, le e, boba lebih 15 bu iya ya banyak Ya, adem ya, beras sokon pampak ya. orang sokona. Musokon us. Yo. yo yo yo. Yang hati boh kacu nacecer boh. Kibul us. Eh, mandu pun man, meliru bukan. Kaya apa? Ada bis bis toh. Bising siapa? Bisa payu larang dia petek ras. Kau petek eh, oh. gini dah jo. Cukai. Ya. Masalah anda wi udah jo. Wi kan bung ken to maju lah dah. Payu larang dah to. Ya, man ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, otak ya, ya, bisa ya, ya, mayu ya, ya, ya, ya, ya, mayu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, boleh tak, malah tak buru. Ia yeah, betul ini ngaduk. Ia dia macam sedih, sedih. Abu je, jangan jangan nak. Abu. Nah, ini kan nyaman pun. Nah, shiftlah kan. Kita jangan nak kau. Okay? Ia ia. Jangan kau. semua macam boleh berdua. Macam mana? Ia boleh ini mana? Ia mana? Ia mana? Ia mana? Ia mana? Ia mana? Ia mana? Ia Tehi, enggak ringkara kan? Wah, wih wah, rawi teh dungan. Iya. Tehi benda mata berka, wih. Abeloh. Ada yang manok bio, bisa caca, enggak lah, iya. Tehi, engkau saya caca ibu din. Tuh, saya benda beloh. Coba ngaji apa, engkau? Aja caca a, tehi. Benda manok bio, ibu din kau. Iya. Tehi abeloh, abeloh petek tu. Abeloh manok bio, buruk makek, enggak lah, Tak dapat mohon. Tak hera, wih bunggan. Tak tahu tu. Heralah iya apa ya Da tengah laku kaso boleh. Ya, apa ya? Laku Wi. Wi. Wi. Kita Para manggrip, para manggrip. Dumade dum melolo. Para manggrip. Musalah ko tidung melolo wi. Rip. Para manggrip wi. Tak eh cuba ben. Burung eh. marelak ko kana. Burung marelak ko. Cek perak de dung melolo wi. Eh ya, ko di berkempa. Tidak mengapa saja, kan punya Pak, punya minta, Pak telur apa? bisa caca. Pak tak tahu tahu tak tahu tak tahu ini pas bisa bisa apa ceritaan oh nah burung itu bisa nyator tak lagi nah bisa nyaut lagi tanya kiki mana tak percaya tapi Assalamualaikum, tidak ada pun, mau menyator coba, menyator seperti menyator coba lah, bisa menyator Assalamualaikum, tidak ada Waalaikumsalam wah, bisa kan tak percaya wadah sudah menutup, bisa menyator sudah menutup, sudah menutup coba, coba, tos, tos, buka wala, orang cestres sedikit, menutup tak bisa menyator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 Samsung Samsung. Ya memang Samsung Samsung. langsung nyaman. Woh, gede nyaman. asal Eh, para bisa nyatur apa sih? aku tidak bisa nyanyi, bisa nyanyi lawi. pas minta bisa nyanyi Uh, jutaan pas beri dia bisa nyanyi orang bisa nyanyi Pajudua 200 juta, wi. bohong gue, tahu perlu, ya Kok Kira Nah, semua benar mohon buka tak aja boleh banyak boleh jadi stres stres keng olar wi bener wi olar bisa wi assalamualaikum waalaikumsalam boleh ...kau berdua 200 man, tu. Nah, oh, oh, nah. Kita harap, kita harap lah. Oh, iya lah. Ya. Nah, reh berarti berlengkup lah, ya. Ya. Ya. Pasien kan, tu. Temaah, tu. Tentas, tu. Tentas, tu. Boleh, apa yang buat ni kan? Tentang, tentas tu. Tak ada, kan tak usah jual. Mana kan ada kalah. Aku bisa, tu. Aku bisa hubungi apa-apa. Masa, tu. Hari, aku kek dah, tu. Coba kita dulu. 200, tu. Eh, tu, aku rancang. Iya. Nah, nah, so ya, Ada ya, ah, ya wi. Ya, wi. wi. wi. So wi. wi. Hmm. Uh. apa Pas seolah kan nak kena dua ro, buka teluar ya pas ce kena. Tos Paruh dia man ayo dua earn iyo diin gempa maiu maret baru iyo ya tongi bel maret tongi bel dua earn yeah, dua earn inggu dua earn iyo dua earn ya iyo ada berempar ya tong set iyo set kan iyo tong berarti dua iyo dua dua karena engkau sendiri macam la engkau kalau sedu engkau alai sedu lambor benda dua gila alai sedu lambor keng iyo dua earn set tong Ya kan tepat. Beremarato. Bukan tepat. Saya engkau sendiri beser dua. Jiran kan dua kia. Bukan to. Padah. Coba kau beli kuringan jiran oleh pampak. Mak lain bernan man. Bukan padah. Padah dua. Padah dua. Nari saya hitung. Hitung dua kia. Saya engkau padah to. Ya. Tang bula aja bisa kau beli kuringan. Kuh arilah oleh delo are re. Mak lain mo nyinabi ria. Oh. Ah. Lain. Eh. Wah, bui mabira jit jit cita nyator terus lu bu ka lu. Rekanlah oleh Mari mano apa re. Aduh. Are beti buni mano? Patu. Patu walang re. Uh. Peti ri apa sebu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Saberaudi bulgi ulun je takah. Uh tarre, pugo burung nana dua bolero. Senggak mau ketemu pun Huuuh Iyutlah, ini petek benih bano re Petek re, bu, balang, anak dua senggak tos yo Anu apa? Bapak vera ngelamun ngelamun Kepetir, Roman Kepetir apa dah? toh putak kau kui aja ada nyare ada nyare ada nyare iya Cina marena lah toh iya mare tak beduwi paling marena elang doh lah tak kira nyare boleh Muren bunggeun ta, ki tenang lah to. Cih penting kan lebes. Yu, lebes. Ko tapi berai ga bideh deman. beli es. Kami jangan beli guringan lo, nak beli ati guringan lo. Iki giring. Iki giring. Oh, minta utang. Mun ora ngutang ta mon. Mojur lagu ketak. Mun kan nyaman. nyaman, lagu Lakun nyare boleh dek yo, mburu PC wa tenang. Wis, atau to wingko to. Tandi bisa ya, rumah. Tuh, terus lu kok minta tempuh oh, nah, main bisa Aduh, cuma buru pas kau minta tempoh kasa apa deh manok deh uh, kajam deh saya enggak ketemu boleh oh oh manji